Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhubung, tidak punya aerator Kalaupun ada aerator, ada listrik sini guys nah, Mau pakai elkon alcohol. Elkonnya sudah terpasang Jadi nah, sekarang permanen guys Pemain teman tempat aja biasa, teman-teman akhirnya direspon. Itu lumayan lah, dari awal 800 ppm-nya sekarang sudah naik ke 2400 ppm ya. Alhamdulillah, nah, kita teman di internet ya. Dan untung, ingat masa latihan fisik bola kemarin, ya guys, waktu nya yep, apa